Sebaliknya waspadai jika GBP US bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1.30850 karena ada potensi GBP US diberbalik bergerak bearish ke sekitar area 1.30515. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983